Hai hai hai Sebuah kebun binatang di Inggris membutuhkan parfum hanya untuk menjinakan seekor harimau Tak main-main, parfum yang digunakan pun sangat bermerah Kebun binatang Benham yang berlokasi di Norfolk Membutuhkan parfum dari merek Calvin Klein untuk menjinakan harimau Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah itu Seekor harimau dan leopard bahkan menggaruk-garuk dengan jinak terhadap benda yang sudah disemprotkan parfum Kebun binatang sudah lama menggunakan parfum untuk menjinakkan dua hewan buas itu. Namun sayangnya, kini persediaan parfum di kebun binatang Benham sudah menipis dan mereka berharap mendapat sumbangan dari pengunjung. Tak sembarangan parfum, pewangian yang disukai oleh harimau dan leopard itu adalah parfum dari merek Calvin Klein. Diketahui, indera penciuman harimau 20-30 kali lebih baik dari manusia. Mereka memiliki sejumlah kecil sel pendeteksi bau di hidung mereka dan daerah penciuman yang berkurang di otak yang mengidentifikasi berbagai aroma. Harimau akan menggunakan indera penciumannya untuk mengomunikasikan informasi satu sama lain seperti wilayah dan status reproduksi. Seperti diketahui, binatang harimau termasuk ke dalam kategori kelompok keluarga kucing besar yang berada dalam satu anggota suku Felidae. Sama seperti kucing kecil. Tak heran jika seekor anak harimau yang terlihat sangat manja ketika bersama dengan seorang petugas kebun binatang dan bertingkah mirip seperti seekor kucing kecil. Namun jika dia sudah dewasa, apakah harimau bakal tetap sama menggemaskan seperti waktu kecil? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain dikenal dengan aksi lucunya, ternyata kucing juga seringkali menunjukkan tingkah barbarnya juga loh. Seperti aksi barbar seekor kucing oren yang masih menjadi sorotan sampai membuat siapa saja heran dibuatnya. Tingkahnya terkadang membuat kucing lainnya takut dan tidak bisa bersahabat dengannya. Bahkan beberapa waktu lalu, kucing oren sempat membuat seekor anjing husky ketakutan saat berhadapan dengannya. Namun kali ini bukan berhadapan dengan seekor anjing, Melainkan ia berhadapan dengan makhluk yang lebih besar yang mengerikan, yaitu harimau. Seperti yang terlihat dalam video, kucing oranye itu tampak berhadapan dengan harimau yang ada di dalam kandang. Kucing oranye tersebut terlihat seperti menantang harimau itu. Lucunya, harimau tersebut justru kaget dan ketakutan. Meski di dalam video tersebut harimau terlihat kaget dan ketakutan di hadapan kucing oranye, namun faktanya harimau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan hanya dengan aumannya saja, bisa bikin siapapun yang mendengarnya langsung lari kalang kabut. Saking kerasnya, suara auman harimau bisa terdengar dari jarak 2 mil. Kemudian ternyata bukan cuma bulunya saja yang punya garis-garis hitam, kulit harimau juga belang.